Guntur menggelegar di langit dengan cara yang menakjubkan ketika awan badai mendekat. Petir yang berkelap-kelip di dalam awan membuatnya tampak seolah-olah kiamat mendekat. Awan badai telah menyebar sampai mereka menutupi radius 100 kaki. Sementara kekuatan mengamuk tampaknya membara di dalamnya. Bahkan lima individu tahap Yuan Nirvana yang kuat. Sekarang pucat pasi. Mereka bisa merasakan kekuatan kehancuran sejati dari dalam awan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa pertahanan mereka akan sia-sia dalam menghadapi awan badai ini. Uji coba susun. Semua orang sekarang tahu niat Lindong. Dia benar-benar berencana menahan tiga percobaan petir angin pada saat yang sama. Gila. Semua orang meludahkan kata ini dalam hati mereka sebagai tanggapan atas tindakan gila Lindong. Mereka tahu bahwa tidak ada orang dengan kemiripan normal akan berani melakukan prestasi seperti itu. Tentu saja, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jumlah energi mental yang diperlukan untuk memanggil tiga Win Lightning Trials secara bersamaan menakutkan. Apa ini artinya adalah bahwa energi mental individu yang memanggil cobaan harus terus-menerus ditekan dengan kuat. Selain itu, tidak ada energi mental yang bisa bocor di tengah jalan. Ini harus berlanjut sampai cukup untuk memanggil tiga Win Lightning Trials. Sebelum membiarkan semuanya benar-benar meletus. Jika Lindung mampu menanggung tiga percobaan petir angin bertumpuk ini, energi mental Lindung akan melonjak dengan cepat sampai mencapai empat tingkat master simbol surga segel. Tentu saja, jika dia gagal, dia akan segera diledakkan oleh percobaan petir angin yang sangat keras ini sampai tidak ada yang tersisa. Kekuatan destruktif yang akhirnya meletus dari penumpukan tiga uji coba jauh dari apa yang dibandingkan dengan tiga uji coba terpisah. Apakah kepalanya patah atau semacamnya? Para ahli dari wilayah Suan Barat juga menyaksikan awan guntur menyebar melintasi langit dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh awan badai menyebabkan hati mereka melompat ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami apa yang Lindong coba lakukan. Dengan kemunculan awan-awan badai ini, mungkin sekarang tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk menyerangnya ketika petir menyambar. Bahkan abu tidak akan tersisa. Hanya apa yang dia coba lakukan. Chang Wei juga mengerutkan kening. Dia ingin tertawa dan mengejek Lindong. Tapi sekarang ada tekanan yang tak terduga di dalam hatinya. Dia tidak bodoh setelah semua dan tindakan Lindong benar-benar agak terlalu aneh. Seperti kata pepatah. Pasti ada beberapa alasan aneh dibalik ketidaknormalan. Lindung Lin Dong pasti punya alasan untuk melakukannya. Namun, tujuan terakhirnya itu sementara tidak diketahui oleh mereka semua. Kakak Cao, mata Chang Wei memandang ke arah Cao Yu di depan. Melihat wajah Cao Yu yang agak gelap. Dia bisa mengatakan bahwa yang terakhir merasa sedikit gelisah. Apakah karena orang ini sebelum mereka kerutan pada alis Chang Wei semakin dalam? Hatinya terasa sesak karena menahan napas. Jelas, dia tidak berharap bahwa mereka akan begitu terpengaruh oleh seorang bocah yang hanya pada tahap 4 Yuan Nirvana. Kakak Chow, akankah kita menonton dan menunggu saat ini? Awan badai terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan dapat menerima persidangan dengan kekuatannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, kita mungkin berakhir ditipu. Dia mungkin mencoba menggunakan semacam taktik untuk membuat kita menyerang. Membuat kita membantunya melawan Wind Lightning Trial sementara dia memperoleh manfaat darinya. Mata Chang Wei berkedip sebelum dia berbicara dengan suara rendah. Mata Cao Yu menyipit. Pandangannya tertuju kuat pada sosok yang duduk di bawah awan badai. Saat ini, Lindung sudah menutup matanya. Tampak seolah-olah dia membuat persiapan untuk menjalani persidangan. Mata Chao Yu gelap dan serius. Apa yang dikatakan Chang Wei memang rencana yang cukup bijaksana. Seperti kata pepatah. Berurusan dengan yang selalu berubah dengan tidak mengadopsi perubahan apapun dan diam-diam menunggu langkah lindung selanjutnya. Namun, mengapa dia merasakan kegelisahan yang samar? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Chao Yu berkedip ketika mereka tiba-tiba mengeras. Dia adalah orang yang menentukan. Maka setelah dia memutuskan. Dia tidak akan ragu sama sekali. Segera, dia maju selangkah dan tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat. Arai penyegelan surga, simbol penguncian surga, tangisan dalam tiba-tiba meledak dari mulut Chow Yu. Setelah itu, riak mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Seluruh ruang dengan cepat menjadi terdistorsi. Dan pada saat berikutnya, banyak garis retakan mulai muncul ketika rantai cahaya hitam besar meletus secara eksplosif melalui retakan. Jatuh. Rantai cahaya hitam bergegas keluar dalam sekejap. Mereka dengan cepat menyeberang satu sama lain di langit. Dengan cepat berubah menjadi simbol hitam. Swoosh. Simbol hitam besar bergegas keluar. Segera menyelimuti lindung dari segala arah. Sementara aura yang menakutkan dengan cepat membentang. Mata lindung yang tertutup rapat perlahan dibuka ketika simbol hitam yang sangat besar ini mendekat. Segera, sudut mulutnya diam-diam terangkat sedikit. Apakah akhirnya di sini, simbol hitam yang sangat besar dengan cepat terbang ke wilayah awan guntur di bawah pengawasan kerumunan? Namun, ketika simbol ini berada dalam radius 10 kaki dari lindung, awan badai yang mengepul di langit tiba-tiba bergetar. Sepersekian detik kemudian, Kilat perak menerangi seluruh tempat. Suara gemuruh keras disertai pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya saat mereka dengan panik menuangkannya. Gemuruh. Petir menghujani ke bawah. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada simbol hitam besar sebagai gelombang demi gelombang riak liar dan kekerasan yang tak terlukiskan menyebar keluar. Secara paksa memukul simbol hitam saat itu dengan cepat redup. Ketakutan yang menakutkan dari tiga uji coba bertumpuk akhirnya telah ditampilkan pada saat ini. Retak, simbol hitam tumbuh semakin redup. Akhirnya, banyak retakan muncul. Menyebar sampai simbol meledak dengan ledakan keras. Ku, tubuh Cao Yu tersentak ke belakang ketika simbol hitam itu meledak ketika rangan dikeluarkan dari mulutnya. Dia jelas menderita beberapa reaksi. Segera, wajahnya menjadi gelap dan tak terbandingkan. Untuk benar-benar memanggil tiga uji coba susun. Taktik yang luar biasa. Namun, bukankah kamu takut tidak akan mampu menangani hal mengerikan yang telah kamu panggil ini? Ekspresi Chao Yu gelap dan bengkok saat ia berteriak. Aku tidak perlu berurusan dengan Win Lightning Trial ini karena itu akan digunakan untuk menghabisimu. Lin Dong menatap wajah bengkok Chao Yu. Senyum aneh muncul di wajah mantan itu saat dia dengan lembut menjawab. Sombong yang tak tahu malu. Murid Chow Yu sedikit menyusut. Namun, seringai terbentuk di mulutnya. Dia tidak percaya bahwa awan badai akan menyerangnya jika dia tidak meluncurkan serangan. Saat ini, orang yang akan menghadapi pengadilan adalah Lindung dan bukan dia. Senyum aneh di sudut mulut Lindung semakin lebar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat awan badai yang sekarang membentang beberapa ratus kaki ketika kedua tangannya perlahan-lahan menyebar. Segera. Gelombang cahaya hitam melonjak, berubah menjadi lubang hitam raksasa di atas kepalanya. Sebuah kekuatan unik tiba-tiba membentang dari lubang hitam. Tiba-tiba, awan guntur di langit menyusut. Detik berikutnya, awan guntur bergetar hebat dan tak terhitung petir besar sekali lagi turun. Kali ini, target mereka adalah lindong. Menelan, petir mengerikan muncul sebagai kilatan aneh karena tercermin di mata lindong. Sementara ia membentangkan tangannya dan bergumam pelan. Ledakan, lubang hitam besar di atas kepalanya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat ketika gelombang kekuatan tarik meletus. Petir yang awalnya bergegas menuju lindung tiba-tiba berubah arah pada saat ini dan dibebankan ke dalam lubang hitam yang sangat besar. Gemuruh, namun, petir yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam lubang hitam. Itu tidak menyebabkan ledakan. Hanya gemuruh keras yang dipancarkan. Sementara itu, di bawah lubang hitam, Lindung benar-benar tidak terluka. Semua orang heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindung benar-benar dapat menerima win lightning trial yang menakutkan. Kakak Cao, situasinya tidak tepat. Kita harus memanggil kakak laki-laki motong dan yang lainnya menjaga di luar ruang ini. Chang Wei berteriak dengan suara rendah. Ekspresinya berubah drastis saat menyaksikan adegan misterius ini. Wajah Cao Yu gelap, matanya terpaku pada lindong, yang tetap baik-baik saja di muka langit yang penuh petir, sementara kegelisahan di dalam hatinya tumbuh semakin besar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Chang Wei buru-buru mengeluarkan bola ringan dari Tas Kian Kun setelah melihat Cao Yu mengangguk, sebelum dengan cepat menghancurkannya. Segera. Cahaya kemasan bergegas keluar. Menggali ke dalam ruang di sekitarnya sebelum menghilang. Bocah yang menyebalkan. Begitu kelompok kakak lelaki motong masuk. Hanya kematian yang akan menunggumu bahkan jika kamu benar-benar berhasil menahan tiga jalan. Ini adalah wilayah spasial hitam di luar ranah Battlefield kuno. Dimungkinkan untuk memasuki wilayah Suan Timur jika ada yang keluar dari tempat ini. Pada saat ini. Sepuluh sosok diam-diam duduk dalam kegelapan ini. Tubuh mereka melepaskan riak yang sangat mencengangkan. Riak yang jauh melebihi lindung atau bahkan kelompok Chow Swoosh, Cahaya kemasan tiba-tiba menyerbu kegelapan. Setelah itu, sesosok manusia meraihnya. Kakak laki-laki motong. Sepertinya Chow Yu dan yang lainnya telah bertemu dengan beberapa masalah. Mata orang yang telah menerima cahaya keemasan itu berkedip ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sosok kurus duduk di tempat itu. Di pangkuannya ada pisau hitam besar. Oh, mata tertutup sosok itu perlahan-lahan terbuka. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Kita harus menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga. Dia terdiam setelah kata-katanya terdengar sebelum menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Tidak apa-apa, aku akan pergi. Kalian semua akan tetap di sini. Petik 2. Sementara dia berbicara. Dia perlahan berdiri. Namun, tepat saat dia akan pindah, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia menoleh. Hanya untuk melihat sinar cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan saat aura yang tajam tampak merobek ruang ini. Di tepi tempat cahaya telah membelah ruang. Selusin sosok bergegas masuk. Seorang tokoh anggun memimpin mereka. Sementara tawa yang jelas dan elegan samar-samar bergema dari kejauhan. Haha. Motong. Kamu telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Suan Barat ke tempat ini. Wilayah Suan Timur kita setidaknya harus melakukan tugas kita sebagai tuan rumah. Bukan. Petik dua. Ekspresi pria itu. Yang membawa pisau hitam. Perlahan-lahan berubah serius saat ini.